Satu terbaru ini akan menjadi ancaman Tapi masih bisa dilakukan blazing red Untuk langsung clear minion dan ini nah, Tersisa sedikit lagi Ngeri-ngeri serem cok dia Kalau udah main yang namanya core tuh serem Kenapa lo bisa bilang lemon serem kok Pernah gua lawan Lemon ternyata sama cover, dan malah berhasil mendapatkan para lumina air. Serang itu, reaksi harus kabur. Lemon memberikan damage cukup banyak, cukup sakit. dengan oh my god, dan bakal down. Oh my god, double kill from alien lemon. Lemon pun <tuk> gila, coba kita lempar, lemon guys. Dapatkan oleh Wan untuk mengumpulkan pundi-pundi, Namun kali ini kita lihat aja Leonor langsung nongol dengan kudanya Tapi lagi banyak backup-annya terjadi Sedikit lagi tapi langsung aja berhasil untuk mendapatkan Wan-nya Dan bahkan double kill parcia-nya Dao 3 langsung hilang Oh my God, lihat 3 orang tumbang Kali ini bisa menjadi strike push untuk tim Arar Q, -Ar lihat. Lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. lihat Aku udah bilang Leonor dia memang dari awal tuh udah tahu So, emang kuat banget Leonor dia pun Oke, Rimici, Rimici, disodok lagi pat jadi sama Lemon. Oke, masih ada Hilrimici. Armici, yang agak sedikit sulit menahan damage yang begitu penuh. Justru Bang menjadi target kali ini. Sudah ada tembok pelat tapi nggak bisa menyelamatkan seorang diri. Dan kali ini Lemonnya sudah terbuka, minus point-nya tadi ya. Dan bahkan pas nya sudah keluar api, kalau sih belum bisa untuk mendapatkan satu orang tapi Armici bakal menjadi target kali ini. Karena masih ada Fatalize, Masih juga ada. Padungan masih terjadi sejauh ini dan Finn bersama rekan-rekan yang masih mencoba untuk mengamankan Lemici Dan pada akhirnya Wan-Wan berhasil untuk mendapatkan satu, Bruno berhasil menumbangkan loss karena untuk menghemat energinya, tapi di bagian batu mulai kita lihat aja, berhasil untuk mendapatkan Uranus lagi Waduh Lima kali terpick off kali ini, Armici, dia gak bisa terus-terusan kasih damage ke arah Lemici Dan kali ini kita lihat aku sumpah coi ini alien parah banget ya guys ya jadi mau ngomong ya mananya juga bawa boros banget karena oh, oh. tadi gua, mereka harus grouping sih sekarang harus grouping eh. coba yeah. untuk uh, ya sedangnya men mencoba untuk membiarkan Kongzi dapat posisi yang lebih wow, enak wow, wow, banget wow, wow, wow, coba untuk wow, wow. cicil tapi kita lihat armiginya kali ini bakal dicicil sama lemon <tuk> Di gila digejar sampai <tuk> ke orang Wah, gila, lemon. Max main buka map. Dia men, one, one. main wan-wan. Main mm-mm. Gampan sendiri loh. Astaga. Wow. kita lihat ternyata sini ya. Bang, kalau di-taggle itu saja. Lemonnya sudah mulai datang. Kali ini, coba untuk membackup dari teman-teman. Aku mau sih ikut. Tau kejadian di target. ...menjadi korban karena Minionnya sudah mulai masuk dari arah bawah. Tapi ternyata dari altarigo pun masih memiliki Minion. Wow, gue di sini lemon. Bener-bener sedikit lagi enggak tadi. Tapi emang mobilitas dia sangat-sangat baik sekali. Dan sekarang kita lihat dia mengejar Bungung, lo. Mau ke mana? Gila gas itu Jelly Boy udah tidak ada harga diri lagi guys ya pantatnya dihabisi sama lemon guys Sumpah lemon nih kalau udah ngaceng ya guys ya Nggak ada lagi bisa ngestop dia boy boy Guys ya Bakal saya jangan Dan um, masih Ayo bisa ditahun kali ini Sedikit lagi Tapi kita lihat Jelly boynya bakal terpikir Kropo fan Angin saja dikasih hembusan angin, tapi lihat, ada teror radio Galia cewek. Mencoba untuk bertahan, mencoba untuk kamar tapi tidak bisa Lihat ceweknya terlalu sakit Masih ada reverse time juga LG sendiri yang bisa ada damage yang terlalu menyakitkan Berubah menjadi kucing-kucing oh, Tapi tidak terkenasan Lemon mencoba untuk membantu juga lihat damage yang karang kuret Masih oh lagi God. Tapi masih ada Tiger jersey Dikeluarkan Tapi pada yang bisa bertahan Rasa dibandingkan lagi Honor oh, Q Mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa raksinya Mencoba untuk langsung dijogetin sama Di selendam hilang semua dan oh tadi dan benar saja dikeluarkan juga dari oh, tapi sekarang ceweknya hilang ceweknya dan dari Indonesia dari seorang 3 satu lagi mencoba bertahan di dia Taren yang boleh masuk dari ribet tapi ada di persaingan dalam dia terbuka udah bebas lemon, lemon.